Oke, selamat berjumpa kembali bagaimana teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita masuk pada pertemuan 2, ya. Bagaimana di sini membuat model dari SolidWorks, ya. Oke, di sini pertama kita masuk ke pilih part, ya. Pilih part, lalu di sini oke. Okay. Setelah oke, okay, kita lihat di sini Masuk, eh, menggunakan di sini ada namanya pilihan yang tiga ini ya. Dari front, pandangan depan, top atas, eh, right, plan atau di sini menggunakan pandangan samping ya. Samping kiri, samping kanan. Oke, kita masuk bagian top ya. Di sini langsung sketch, pilih, lalu di sini kita masuk. Nah, kemarin kita sudah mencoba menggunakan yang ini. Baru bagaimana kita membuat line ini. Oke, line dari sini kita untuk membuat pertamanya model. Oke, tarik sini. Lalu bagaimana? Ini tarik lagi. Tarik lagi ke arah eh, kiri baru masuk ke sini. Di escape dulu, baru setelah ini kita masuk menggunakan smart dimension. Oke, okay? smart dimensionnya seperti ini. Nah, setelah ini, masukkan angka, misalkan terserah bebas, terserah kalian, 90. Di sini, solid work ini harus terkunci semua. Oke, okay, kita masuk di sini menggunakan... Angkanya misalkan 60, ya, seperti ini. Oke, setelah lanjut sini, kita baru masuk, nah di sini, fitur ya. Nah, ini tiga ini bisa digunakan. Mau yang ini dulu, mau yang ini tergantung dari kebutuhan kita membuatnya seperti apa. Nah, di bawahnya udah langsung dikasih tahu. Nah, ini kan berarti extrude perintahnya. Oke, extrude, nah seperti ini. Oke, okay, berarti ini, uh, oke, okay, dia ke atas, ya, ini ke atas ataupun ke bawah. Setelah ini, ini ada pilihan di sini, di sebelah kiri, di sini ya, ini ada pilihan. Kalau kita mau satu blind, berarti satu arah dengan ukuran tertentu atau yang lainnya. Tapi kalau yang ini, misalkan ada udah ada obyek ini. Di sini mid-plan, ini berarti dia membagi dua Ya, membagi dua Membagi dua ini berarti jika di sini kita tulis 100, maka dia ke atas, ke bawahnya dia 100. Lalu kita misalnya klik OK. Nah, ini sebagai model pertama untuk membuatnya. Bagaimana hasilnya? Seperti ini kotak, berarti sudah terbentuk sebuah kotak. Oke okay, ya, e, di sini, kalau kita membuat, ada gak cara lain selain ini? Tentunya harusnya ada. Oke, okay, kita rubah lagi, ya, di sini keluar sket. Bagaimana cara yang betulnya? Oke, okay, untuk membuat ini, kita perhatikan di sini. Saya... Buat lagi sininya position. Nah, ini karena kita membuatnya sebuah kotak, tentu ada cara lain yang lebih mudah. Kalau kita membuatnya sebuah kotak atau orang single. Nah, ini di bawahnya ada pilihan. Nah, ini kan pilihannya. Oke, kita seperti ini buat pilihannya. Biasakan kita membuatnya dari origin, ya. Ini membuat seperti tengah. Kalau tadi misalkan ada namanya dimension. Nah, dimension ini seperti ini. Misalkan kita masukkan angka 100. ya Lalu ke samping ini berapa angkanya. Angkanya ini misalkan kita katakanlah 50. Oke, okay, 50. Nah, tadi ya. Baru di sini kita maksudnya features nah, feature ini untuk membuat extrude terus ada remorse, ada sweep. Nah, ini nah, dia ke atas maka satu. Kalau misalkan jika mid plane berarti dia atas bawah 100. Oke. Okay. Nah, di sini berarti sudah membuat satu betul. Ya. Lalu bagaimana jika kita membuat ini misalkan kita rubah lagi seperti semula karena ada yang harus kita rubah. Nah, di sini ini ada untuk merubah sudutnya biar tidak tajam. Adanya skep Nah, di sini tinggal kita masukkan di sini, klik garisnya, maka akan membentuk. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, seperti ini. Akan lebih mudah ya. Dari sini ternyata kita ukurannya bukan 10 mili tapi misalkan 5 ya 5 mili Oke berarti udah selesai maka ketika kita lepas lagi yang tadi Oke okay, eh, seperti ini nah jadi hasilnya membuat bentuk otak seperti ini ya Oke kita lanjutkan lagi karena ini kita membuatnya misalkan biar tidak tajam, maka di sini buatlah seperti ini. Nah ini kan tadi kalau tadi jalan seket, bagaimana kalau ternyata sudah jadi? Ini boleh pakai ini kini klik di sini di fillet, baik 2 d, 3D nya tetap ada fillet. Nah misalkan 10, bawahnya juga sama kita membuatnya di sini filletnya 10, ya. 10 berarti udah sama atas bawah Oke baru nah seperti ini jadinya eh buatlah kotak menjadi seperti ini ini kita tetap step by stepnya oke Nah setelah ini misalkan kita mau membuat lubang dalam ini kita misalkan step sini membuat sebuah eh, ke dalam bisa menggunakan seperti ini, kalaupun nah ini kan, jadi kalau udah kita membuat gambarnya betul, maka di sini pun akan terlihat mudah dengan betul. Kalau misalnya kita membuat sini, nah sini, oke, lalu di sini bagaimana ukurannya atau dimensinya? Tinggal kita ke sini. Nah sini misalnya kita mau pakai ukurannya lima, lima selesai, tinggal yang sebelah kanan ya kanannya mau pakai berapa jika kita pakai lima maka ini harus lima lagi ya setelah ini nah, kita mencoba di disini menggunakan extrude kalau yang ini berarti dia menambah kalau yang ini harus cut, berarti memotong oke memotong nah memotong ini ukuran kita mau nyampe seberapa Oh, mau ukurannya, misalkan 50 ya, 50 tembus atau tidak ya? Ini tembus ya, misalkan kita sisain e, 5 mili ketebalannya, oke. Okay. Tadi 4, 5, oke. Okay. Membentuklah seperti ini ya, ya kita lihat dari tampak ini. Nah ini sudah terlihat seperti ini yang pertama ya oke okay, nanti kita lanjutkan tahap demi tahap Step by step biar nanti belajarnya lebih mudah dimengerti lebih mudah dipahami cara menggunakan tool-toolnya Jadi di sini kita akan lebih banyak nah di sini kalau kita udah selesai mau diedit atau mau apa ini kan baru sedikit tinggal kita disimpan setiap latihan, kita di sini di save as. Nah, misalkan save as di sini lalu cari di sini bikin file baru, folder baru ya seperti biasa kita menggunakan komputer kalau sudah selesai di save sini ya, Karena saya agak menyimpan, maka disini sini silakan untuk rekan-rekan semua ya, untuk belajar bahwa ini adalah sangat mudah asal mau dipelajarinya kita baru dua ya Oke, baru dua. terima kasih sudah menonton kita lanjutkan pertemuan berikutnya.